serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru gambar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini saja ya, kita mendapatkan asuman vitamin bahagia banget ya dari Papa Bilar dan Abang L kita lihat tuh, wow, Abang Fatih lucu banget ya, digendong sambil diunyel-unyel tuh oleh Papa Bilar. Aduh, pokoknya ini bahagia banget ya, warga Konoha semakin malam, semakin vitamin pertebaran nih, bersahabat. Masya Allah, banget ya, he, ini baik gemes diapain, katanya tuh. Ini sedikit banget ya, masya Allah. Postingan ini diunggah oleh akun Handini persahabatnya di repost kembali oleh akun Sandal putih Bilar. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan. Tolong, onti tolongin abang, ini diapain papap tuh, persahabat, ya aduh tolongin abang tuh diapain papapnya, katanya tuh masya Allah banget ya. Ternyata ada bibi Indi juga nih, yang ikut ke Bandung ya. Luar biasa, idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu bahagia. Apapun yang dilakukan, segala urusannya diberikan kemudahan Amin Banyak tanggapan komentar, banyak respon juga yang diberikan Dari akun Anggra ini mengatakan di kalimat komentar Udah pasrah ajalah, diapain juga ya bang Yang penting papapnya senang katanya tuh <laughs> Masya Allah banget ya Bapak bila saking gemesnya BBL digendong sambil dionyol-onyol Luar biasa Berikutnya persahabat disimak juga ini ada potret nih kebersamaan ke Citra Trihandini ya Bersama Bunda Lesti, aduh luar biasa banget ya Bahagia dan beruntung sekali Bisa ketemu dan foto langsung bersahabatnya dengan idola kesayangan kita Bunda Lesti makin cantik banget ya Outfit yang dipakai pun ini the best banget nih untuk Bunda Lesti Kita lihat juga di slide kedua Wow ternyata ada Kak Margin juga yang ikut foto Masya Allah banget ya Antara Bunda Lesti dan calon besantik foto bareng dengan penggemar atau Lesla Lovers yang ada di sana Luar biasa, doakan selalu yang terbaik untuk idola kita Kita lihat juga bersama di slide berikutnya ada Popo Pilar juga Masya Allah banget ya, pokoknya seneng dan selalu dibuat bangga oleh idola kesayangan karena dukungan dan support semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita ini, Masya Allah Kemudian persahabat di juga Perhatikan deh, di postingan ini ada sebuah kalimat komentar yang diposting oleh Les Larsik Ini komentar luar biasa banget ya Dari fans yang sangat menyayangi Bunda Leslie Kejorak, Persahabatnya yang sebelumnya belum tahu Sosok Lesti dan sekarang sudah tahu tentang Lesti Akhirnya persahabat ya Sekarang sudah mencintai dengan tulus kepada seorang Lesti Kejoran Kita lihat di kalimat komentarnya persahabat Jujur ya, saya baru ngikuti Lesti semenjak tanggapan Lesti menggema Dulu hanya tahu sepintas kalau lihat TV ada Lesti tapi nggak tahu dia siapa dan ternyata tanpa disangka, semakin saya kepo tentang dia Mulai dari di YouTube-nya, akun fanbase-nya, masa lalunya, sampai kehidupan sekarang, saya jadi sayang Maaf ya bun, jadi curhat karena entah kenapa semakin saya kepoin dia Semakin bisa menarik hati saya Dan setelah tanggapan Lesti itu, saya yang awalnya bodoh amat sama dia jadi sering kepo tentang Lesti, masya Allah banget nih persahabat. Dari nggak tahu yang namanya Lesti, persahabat ya, sekarang selalu kepoin Lesti, masya Allah banget nih. Ini bentuk bahwa bunda Lesti kejora, yang benar-benar orang baik dan selalu menjadi inspirasi pastinya untuk banyak orang. Kita lihat persahabat. Jadi kalimat caption yang dituliskan oleh Lestarsik juga. Di situ dikatakan tadi di Poles ada komenan kayak gini, mimin seneng bacanya tuh. Persahabatnya itu komentar saat nonton Poles, kepoin Lesti. Kita lihat persahabat ya, yang sudah menyaksikan Poles pastinya kalian happy banget ya. Karena ada momen spesial saat Bunda Lesti Kejora memberitahu nih kepada Abang L tentang foto-foto yang berada di dinding rumah. Leslar Itu persahabatnya dikasih tahu langsung oleh Bunda Lesti Dan Abang L juga ini meresponnya Sungguh luar biasa banget ya Emang pinter banget ya Abang Fatih cepat banget meresponnya Masya Allah Yang belum menyaksikan Yuk saksikan persahabatnya di aplikasi video.com Tayangan ulangnya Kita support dan dukung acara-acara terbaik Dari idola kita Selanjutnya persahabat disimbang juga ada unggahan spesial dari Mas Gong Itu per sahabat, ya. Foto bareng dengan Kak Rangga dan Bang Boril Terlihat ya Tim LE semakin subur Wah <laughs> Masya Allah Mudah-mudahan tetap kompak dan solid Untuk selalu menyuguhkan Kejutan-kejutan bahagia untuk warga Konoha Kita masih menunggu cidukan terbaru di malam Jumat ini Para ya Vitamin bahagia selalu kita nantikan dari idola kita Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, menarik, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.